silakan, assalamualaikum, bunda semuanya, halo, oh, semuanya, nah, tiner, tiner. kurang kurap jelas udah. Suaranya udah keras, ini udah seratus, ini sudah, ya sudah, udah, sudah udah, ulangi lagi ya, Assalamualaikum anak bunda semuanya udah, Apa udah, anak bunda hari ini? Yes. Bun hai yes. yes. yes. bunda sudah okay. <taniatur fucking sweet> yes. makan, sarapan Udah, Sudah makan Iya? Aku makannya Iya. Udah mandi? Sudah Sudah gosok gigi sudah bunda. Iya jadi berarti anak bunda hari ini udah semuanya udah mandi udah sarapan pagi udah gosok gigi jadi anak bunda hari ini harus semangat ya Iya bunda, jelas, bunda. Ya. dengar anak bunda dengar jelas ya, bunda, anak bunda jelas. bunda Bibi makan babi makan jelas, ya? Apa pun yang ada, apa kalau enggak Ini terus, Ah, waktu. sebelum dulu, Enggak boleh jajan dulu, Nanti ya. makan aja. Yang nggak ngerti, iya itu, ya? oh. buku itu, buku itu, dulu itu, buku itu, buku itu, buku ya buku itu, buku itu, buku itu, Oke. Hai ada yang tidak datang? ada enggak datang semuanya ini udah terlambat enggak ngomong-ngomong kekuatan Kiwi ada tuh Mbak Lia tuh yang terlambat. Oh kenapa Mbak Lia terlambat Mbak Lia, Bu tidurnya langsung ya Oh, oh, aku dulu ya. Nanti, iya. Kenapa? Iya. Oh, apa uang? Oh, iya, aja, nih mamanya. Iya. kembali ya, ya. Pa. Pa. Pa. di sekolah, Kalau seandainya tidak ada nanti temannya kan kita bisa berbagi sama temannya di sekolah Iya kan? Iya Mbak ya caranya banyak Bu. Iya Bu. ya. Kita ya, ya. <guluh> <guluh> <guluh> ya, ya. ya. Oke, sebelumnya Bunda mau update -up dulu ya Anak Bunda siapa yang Iya. Ya, bu. uh, ya. Bunda mau absennya seperti panggil nama aja ya? Boleh ya? Nah, Boleh ini. Bunda. Ya, bu. ini, ya, siapa eh siapa namanya ya bunda ini kadang lupa ya sama nama anak bunda <guluh> pakai aksen bunda <tuh>, bunda tadi ya, cari ya, ya, aksennya sekarang bunda tanya e, Mbak Bala air nggak ya guru <tuh>, Semuanya, um, iya, enggak, enggak, ya. Halo, Bu, saya. Mbak, Dawa, Mbak. Lira. Mbak, Mbak. iya. Ya. ini hadir, enggak Ya, hadir, Mbak. Ya, Mbak, Mbak. Mbak. Ini Mbak. Ya, Ini Ya, Mbak. Ya. Mbak. Ya, Mbak. Ya, ini Mbak. mbak Dini, ya, Mbak. Hai, saya di rumah. Iya, Mbak, terus ini siapa? Ini Mbak, Mbak, Mbak, apa Mbak, Mbak, Mbak, ya Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, ya Terus, ya, maaf ya, Mbak Siti. Mbak Siti, aku lihatkan, oh, ya, Maaf, ya Siti, Mbak Siti, nggak Mbak Siti, Ya, Mbak Siti, udah, Mbak Siti, udah, Mbak Siti, udah, Kak, Oh iya, Iya, maaf ya, Mbak. Iya. Sudah ya, sekarang hari ini uh, Bunda mau cerita tentang tanaman kemudian uh, cerita tentang uh, apa? bagian-bagian dari tanaman seperti Mbak Ika juga tadi ya sama seperti Mbak Ika juga Mbak uh, Bunda um, uh, Bunda uh, menelankan tentang bagian-bagian dari tanaman Oke okay. sekarang Bunda mau lihat videonya dulu tidak nah, Bunda mau lihat videonya enggak mau enggak, enggak? Mau. Okay. mau tapi waktu lihat videonya jangan berisik ya Iya, iya, Bu. Tapi dulu lupa hari ini kita benda doa ya. Tunggu belum berdoa iya Bu. ya, ya, iya ya. tadi dulu, sekarang ya, berdoa dulu, siapa ya, Yang anak bunda Yang mau Tuh. Oh, Pak. Wahidah, nah, bunda. ya, doanya coba Yang dulu, Iya Bu Wahida. oke okay. kita ya, bu. eh, ya, Bunda Yang okay. Mbak Wahida. Oke okay, ya. Okay, silakan Ya. Ya. teman-teman kita lagi maunya ya. Ya. Berdoa dimulai.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 Nah, kita api. Nah, ini. Nah, Ya kalau iya tenan sudah, Bunda, Bunda, makan baik-baik ya. Ya Bu. Suaranya nggak terdengar Bunda. Terdengar ya. Halo anak Bunda semuanya. Iya, Bunda. Ya dari Sekarang anak Bunda udah lihat videonya tadi. Bunda tanya, tadi waktu diri video itu apa saja yang di di jadi ada Ada apa? lagi? Ada ya, Ada apa ya. Ada apa, ada, ada, daun. Ada, apa ada, daun. ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa Ada Hmm, buah, Gerai, Kemudian ada iya ada buah. ada buah, kalau dalam buahnya ada apa anak guna? ada Bindu. Bindu. ada ya. Apalagi yang Coba toh apa? anjing akar giname yang mau warung minyak akar ya bun minyak e, Bu. oh, air apa pohon Bum Bum ya, Bum air. air air kalau di untuk fotoin hmm. iya untuk untuk main ya, iya bun iya Bu. Kalau batang apa gunanya? Batang tempatnya daun ya. Ya, berpunuh, ya. dia. daun dia melantarkan mak makanan lewat akar langsung masuk ke daun. Kemudian kalau hiji, eh, buah? Untuk apa Bukan ya enak. bunda? Ala bunda? Kan? Oh, untuk apa? Ya, untuk menyiapkan ya, bila Untuk apa bunda? Embalia? Um, untuk hiasan bunganya bunda. Oh kalau bunganya untuk hiasan. Coba kalau buah tadi, Buat di, buahnya untuk dimakan bunda. Untuk apa? Dimasang. Buat dimakan buahnya. Hmm. Iya untuk dimakan. Lantin, hmm. kalau bunda Ida buahnya untuk lagi bunda Ida. Jujur untuk oh, untuk untuk dimakan. Inhaba lagi di dalamnya ada. Hmm, bikin untuk busuk, busuk, busuk bikin air buah, ya, kalau rasanya, apa kalau buah itu rasanya, kemarin bunda, ada yang asam ya? Ya. Ada, ya? ada yang manis ada oh, yang asam ada yang yang ada yang yang asam ada enggak buahnya yang pahit? ada Aja aku Alpukat kemarin pasti aku sebutin lagi. Saya sih, Bu Hasan, kalau yang meridang bebas Mbak Wahyuni, Bu Akang, nah, Kayak yang itu, Mbak Wahid Aku Alpukat bun. Oh, itu bikinnya mungkin pahit, ya? enggak tahu. Kalau yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika itu? Bukan dimakan dimakan jadi jadi Oh, anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya, anak ini ya anaknya anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya, anak ya. anak-anaknya, agak... ya. anaknya anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya, anak-anaknya, kalau asabu? Jalak. Ayu. Lain. Ayu <laughs> nah, ya. Bunda, ini sini ada bagian bagian taman, tapi maaf anak ya, bunda, kurang lengkap. Di sini cuma ada. Ini apa namanya nak bunda? Agar. Ah, Jauh. Cuma nah, ini apa nih ya bunda? Jauh bunda. Bundanya ini apa ya? batang, ya, kemudian di sini ada kelihatan ya? ya? kelihatan, bun? Ya, kelihatan ya, ini dia, nah bunda kelihatan ya? bunga, bunya, bunga, bunga, bunga, bunga itu kan banyak macamnya, ada bunga melati, ada bunga Mawar, pengaman, pengaman, pengaman, pengaman, ya, ya. pengaman, bunga ya bunga, binganya. Bunga, binganya. Bunga, binganya. Bunga, ya ya pengaman, pengaman, bunga pengaman, bunga pengaman, pengaman, pengaman, Bunga bunga apa? Bunga. Bunga, bunga. Bunga, bunga. benderanya dulu lah ya si apa nama apa warna bentuk daun siapa yang tahu bu coba kalau ada yang tahu ada juga daunnya kalau yang sudah kering itu apa warnanya enggak enggak ada lagi apa apa warna oh, Cok. nah, oh, nah, jatuh. Jatuh. batang? coklat. iya ah, kalau bunga kadang-kadang ada ah. hijau. Ia, iya iya iya. Lo, vata, iya, iya. warnanya coklat kalau batang pohonnya e kecil. biasanya kadang-kadang so, warnanya hijau. tiga. buah Uh, huh? bermacam macam warna, coba. Kalau buah itu apa? warnanya kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, ada yang kuning, kuning, hmm. kuning, kuning, ada kuning, kuning, ada yang kuning, ada yang ya? Uh, kalau buah mangga warna apa ya? Hijau <tab> uh, Iya, kuning, kuning, kuning, yang kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, Kalau kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kuning, kasar atau halus? halus Halus. Halus. Coba halus. Halus. Halu. Halus. Bang, aku Aku Ya, sekarang udah oh, tahu ya, ya. yang ha, yang kulitnya halus kalau kalau buahnya yang kulitnya yang kasar, ya apa saja ya? Durian, oh, hmm. ya durian, okay. oh, ya ya durian, ya durian, durian, durian, Oh rambutan ya? Iya. Jadi ada yang uh, kulitnya halus kalau buah-buahan ada yang, kak? Nah, nah, ya kak? Ada. Sekarang nah, bunda mau masuk kegiatan lagi, bunda ada empat kegiatan hari ini. Oh, yang okay. pertama bunda membacakan buku cerita gambar. Anda bunda mau? Tahu tidak? Baca cerita nanti. Kegiatannya seperti ini. Selamat tinggal. Anda mencoba kembali buku yang bunda ceritakan. Bisa nak bunda? Bisa bunda. Judulnya buku bukunya? Judulnya ini. Apapun Ada ini buku yang? Ini isi ceritanya. Nah, judulnya ya, apa itu buku? Judulnya itu? ceritanya tentang buah mangga, buah mangga, buah mm -hmm. mangga, ini ada juga ceritanya buah-buahan seperti, uh, buah ya, seperti buah yang berbiji banyak ya, nabungnya, buah yang berbiji banyak Bunda, nah, ya, Bunda. Ya, Bunda, ya, boleh nah, Kemudian ada juga, eh, uh, buahnya, buah berkulit tipis kita seperti dan di, uh, banyak banget, hmm... ya, di sawah. Kemudian oh. ada juga ceritanya tentang sayuran. Uh -huh aku ke Ah, ada sayur, Jadi ada sayur. Nah, ada sayur. Nah, macam, macam sayur. Nah, ya, ada sayur, Dan yang lainnya nah, Dan okay. ya, kedua, yaitu yang hmm, nah, tahu enggak? Daun itu warna hata yang daunnya daunnya warna apa? apa warna daun? hijau. ya hijau. Oh, tapi kalau daun itu banyak bentuknya sesuai dengan pohonnya ya bunda. ada bentuknya bunda. ada bentuknya kalau daun itu. ini ya bunda, bunda ada bawa daun. ini daunnya. <tuk> <tuk> Kelihatan ya, ini bunda buat, ini daunnya, bunda bawa daunnya daun jambu. Ini daun jambu, nanti anak bunda, ini daun mengembang. jambunya sesuai dengan, sesuai dengan bunda, dari tangan bunda. Kalau bunda, dari tangan bunda lima, kita harus mengambil, menghitung daunnya lima. Bukan anak bunda? Kemudian yang ketiga itu mengelompokkan daun, mengelompokkan daun yang ada yang daunnya ada daunnya. Atau bunga? Halo, nah ini acara lagi ada daun yang. Ini ada daun sirka. Kemudian ini ada daun mangga. Kelompok nanti kita sama daun angka daun sirka. Ka sama daun sirka kemudian daun daun jambu sama daun jambu. Oke anak bisa bunda, bisa. Bunda semangat, semangat, semangat. Kemudian ada lagi uh, hari ini bunda mau mengajak anda mana bunda. tanaman. Hmm, bunda di sini ada, oh, ada, ada, ada pot bunda. kemudian, ini ada juga oh, anak kita tanam pakai tanam ya kemudian ada juga ya, bu ya, nanti kita tanam langsung kita tanam kemudian setelah ditanam nanti kita siram pakai air supaya apa supaya apa Saya seder, supaya sedang supaya supaya tidak layu bunga Ya, anak bunda jadi oke okay. Baiklah, sekarang siap. Bayang anak bunda yang mau pada kegiatan pertama. Membaca bu. buku ceritanya, bunda letakkan di sudut pojok baca ya. Nanti anak bunda ke sana. cerita. Bisa? Bisa? Ya, Bu, Saya suka ya, menanam bougenville. Eh, mbak Mbak Sri ya. Aku menanam, Bu. Dia itu yang mau aku, aku, aku bagi di ya, ya. ke Bu aku bawa makan gaung cerdak, Bu. Saya yang olahnya sama aja. Ya, Mbak Lia ya? Ya. ya. ya. ya. Aku pada buku cerita enggak? Oh, maka, betul, maka. Siapa yang suka? Ya. Hmm. Oh, Kira tadi ya? Saya punya. Pun ya. ah, oh. Mbak Rolia, ya, Mbak Roly ya. Apa lagi hmm. hmm. ya? Sama Bahani bu. Ya, siapa lagi ya? Terus siapa yang mau mengelompokkan daun? saya Bu. saya Bu. Mengelompokkan daun Bu. Iya. Mama Bu. Indah. Ya. Eh? Mbak Sri ya? Mau mengelompokkan daun dia? Ya? ya sama Mbak Rte. Iya, aku juga aku ayah, ayah, mau. Ayah, aku mau. Iya. Kak Umi, Kak Umi mau? mau, mau ya? semua Bunda saya mau semua Oh mau semua ya sekarang ya Mbak Ica cemberut Bunda Mbak Ica belum gede Bunda saya Oh Mbak Ica mau saya yang baru cerit ya tak buku burung sama-sama bunda ya, ya Iya. Ya. Ya, aku diceritain yang kayak Iya, buku. Iya. Iya, oh. okay. ya. ya, kalau mau buku cerita, nanti Bunda bacakan ceritanya uh, Bunda uh, Mbak Mbak Ita sama Mbak Lia ya, nanti baca buku ceritanya sambil dilihat lihat gambarnya. coba kalau ini ada buku cerita Iya ya, Bunda. Iya bunda ceritakan ya buku ceritanya ini ada kelihatan ya kurang ceritanya ya. kurang ya kelihatan kurang, kurang jelas Iya kurang jelas ya, ya. ya. nggak ya? tahu ini kurang jelas ya. ceritanya Ceritanya tentang pohon mangga. Pohon mangga itu <tuh> biasanya mendapat kayunya keras dan tingginya dapat mencapai perlumer <tuh> pohon mangga. Juga dapat menghujan dalam tanah uh, sebanyak 6 meter. Dalam tanah. Kemudian di pohon mangga itu ada derajat akar. Ini akar yang kedalamannya sampai enam, eh 6 meter. Nah, Bunda ya di sini ya. Kemudian ini pohon mangganya. Punya daun, <coughs> Bun, Ini ada ini ada apa ya di pohon mangganya? Ini apa pohon mangga? Ah, ini apa? <coughs> ini ini ya, Bunda. Ada ulat, bunda. Ini apa ya? Ulat. Bukan ulat. <tuk> ini ini di. ulatnya. Ini bahannya. bahannya. Ini di atas bahannya ada ulat. Kemudian ini ada apa ya? Daun. Daun. Daun. Nah ini daunnya. Kemudian ini buahnya. ada Buahnya. Oh. Ini sudah berbuah, jadi, ya bunda? Kan kalau sudah sudah masak bisa jadi per... buahnya bisa untuk dimakan aku enggak suka, suka buah mangga sesuai apa enggak suka buah mangga bunda sepul. itu kan kalau juga kalau enggak kalau sama dia manis ya bikin enak yang pernah makan buah mangga coba tangan Siapa ya, lagi yang pernah makan buah mangga? Saya, bukan yang Saya, buah mangga. Iya, kalau muda dibikin buah Kalau udah masak kita makan mangga atau enggak Siapa hmm. ya, yang suka makan mangga? Saya, buah mangga. Saya, buah kalau Djoetia iya, iya, iya. Gak suka tuh suka apa? dikasih gula. Ternyata Mbak Wati nggak suka. Hah? Iya kalau kalau kan? Kalau kalau bikin idus-idus kenapa? Iya. Dicucut gula kalau buah namanya dicut jadi manis, dikasih gula sama mama. Iya. Di weekend cocok sama ya. Asyik Asyik lagi ya. masa. Iya, masa. Iya, iya. Jadi enak dia, iya, Mbak Wakiya. Hmm, makan, <tuk> yuk. Yuk. kalau buahnya itu. udah itu. Oke, nanti uh, Mbak Lia sama Mbak Mbak, Mbak, -Mbak, Mbak Lya, sama Mbak, sama Mbak, sama Mbak. Mbak. Berita, hmm, baca buku cerita nih, masa, ya. Nah, ya. Kemudian jadi si yang mau mengelakkan daun? Caranya seperti ini ya. Ini ada kotak, bunda letakkan di depan. Anak bunda nanti maju depan. kemudian, anak bunda mengambil di sini. Anak bunda mengambil. ya ini tadi luluh. Ini daun ya daun nangka ini tadi daun sebanyak berapa? tiga, ambil nanti bunda bilang hasil daun nangkanya lima. nah dari sini bunda ambil tadi. tuh yuk kita berhitung sama-sama. dua, tiga, ya. tiga satu, dua, ini empat, lima, kemudian lima, kemudian ambil lagi banyak sama mbak seperti ini, mbak seperti ini ambil daun apa ya daun cerca, satu, satu, dua, dua, tiga, tiga empat empat lima lima ada. kemudian ada apa lagi satu dan ada tiga daunnya tadi daun dan jambu jambu, ah. jambu lagi kita ambil kita hitung lagi satu dua tiga, tiga. empat, empat. Jambu. Ini ada isinya daun jambu, kemudian kota ini juga ada isinya daun sirsa Kemudian, di sini ada juga daun yang mengangkat tadi sama bunda masuknya semuanya daunnya di dalam satu kotak nanti anak bunda pilih cara kerjanya Anak bunda pilih kemudian anak bunda konsisten masih Enggak boleh campur campur Enggak boleh campur yang sisa campur sama wanangka boleh enggak? Bu, uh, nggak daun wanangka boleh yang eh, kalau sirsaknya sama daun sirka kalau wanangka eh daun wanangnya sama daunnya Oke, okay, anak Bunda. Bisa, anak Bunda kerjakan. Bisa, iya, yeah. uh, yeah. Bunda. Yeah. Okay. Yeah. Kemudian tadi ada lagi yang menghitung, ya, yeah. daun. Menghitung daun itu, Tuh, cara kerjanya, anak Bunda Satu per satu ke depan. Kemudian, Kemudian anak bunda. bunda, coba ambil daunnya, hitung daunnya lima. Anak muda maju ke depan, kemudian mengambil daunnya menghitung lima. Misalnya seperti ini, sama berhitung terbuat, satu, dua, tiga, empat, lima, seperti tiga. ini. Coba, siapa yang mau berhitung dulu. mbak tuh. Mak, Sohi, mak Sohli, ya? hmm, coba, mak Ambil. coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, Iya, coba hitung ya Ambil lima daun ya tahu, mbak Adi Aku Iya Bunda Iya Iya Iya 5 Iya Iya mbak Soli Iya Iya Iya Iya itu ya. Coba anak bunda semuanya. Satu lagi kegiatan si nanti anak bunda yang siapa tadi yang mau menanam tanaman. Sayang Bu, ayam air Caranya nanti seperti ini anak titik tanah. Ini anak sudah tanam ya. Ini, ini masuk. Ini tuh. Ah, masukkan tanah dalam nah, namanya Kelas. belas platipus dilakukan nah masukkan kemudian nanti setelah itu udah dimasukkan tanahnya udah selalu anak bunda apa tanamannya tanaman bunda udah Udah, udah layu ya. Kemudian kita masukkan. Ah, kacikan, masukkan ke dalam. Tadi yang bertanam. Kemudian kita tanam. Bisa nak, bunda? Bisa, Bisa bunda. bunda. Kemudian nanti ah, setelah kita tanam. Kita ambil air. Bisa, bisa, kita simpan ya supaya tumbuh ayo, ayo. supaya tidak ya bagus kalau tak disimpan bisa musi lagu bunga jati di, <tuk> musi ya, ya. tumbuh nanti kita kasih pupuk supaya apa ya, namanya jadi di luar bulan sekarang kan anak bulan. tadi yang mau dimang, menghitung daun, kemudian tadi ada juga yang oh, daun kemudian ada juga yang menanam tanam, bercerita, ada ibu bercerita, kemudian ada juga yang menanam tanaman, jadi anak bunda silakan anak bunda bekerja. Iya bunda, iya Mbak Lia, Mbak Lia, uh Mbak Lia udah pandai, udah pandai baca ya. Udah bisa Iya bisa, buda, Bunda aku udah bisa baca. Iya, cantik banget Mbak Iya. Buku cerita apa yang dia buah mangga? Bunda, buku cerita apa yang Mbak lia Buah mangga, Bunda. Ah. Iya, buah mangga. Oh, buah mangga. Iya. Iya kalau Mbak Ica buku cerita apa yang Mbak Ica cerita buah nanas buah nanas oh iya iya iya udah udah udah habis udah udah bisa baca bu baca buku ceritanya ya kemudian ya. eh uh, Mbak Mbak Sri, apa ya Eva, Mbak Eva, menghitung Eva, ya? Mbak pak Mbak Eva, Mbak Eva, Mbak Eva, Mbak Eva, ya. daun Eva, ya? Mbak kita menghitung daunnya daun Eva, daun apa tadi yang yang Mbak Eva, Mbak, Mbak Wili, Uh, udah pintar menghitungnya Ia. ya hmm. iya jadi ya. bunda dah hebat semua ya udah selesai semuanya sudah iya, iya. selesai semuanya ya uh, setelah selesai kita mengejar kegiatan kita baca ham -hamdallah. alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. alhamdulillah. Sekarang sudah selesai di kita mau tanggung. Kan dulu istirahat ya, kamu makan Kan kita uh, cuci tangan ya, dulu, dulu tadi. Kan pegang, udah pegang tanah, ya nah, Kan tangannya kotor, tidur dulu Jadi, supaya ternyata ya, Nanti kalau kita mau kita makan, jadi tangannya kita bersih, makanannya masuk ke dalam uh, mulut. Kita juga bersih, Oke. jadi makanannya sehat. Oke, nah, okay. sekarang sebelum kita makan, nah, kita ini. keluar cuci tangan dulu hmm. ya. Sebelum ya, nah, di tempat ada tempat air. Jadi sebelumnya kita, hmm. kita buka hmm. hmm. ada nyanyi lagu naik kereta api ya. bisa ya, pegang ya, pegang bahuannya ya. Ya Bunda. Nah, ya Tuhan budaya aku, depan aku udah, ya. Ya. ya sudah, kita sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, iya sudah, bu sudah, mau sudah, sudah, sudah, sudah, yang sudah, mau baca doa sudah, nih sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah, Doa. Ya tidak lagi Bunda Wahida. Ayo baca doa mau makan ya. Teman-teman kita -teman. doa sebelum makan. Belum dimulai. Si sihirnya, sihirnya, sihirnya, sihirnya, sihirnya, sihirnya, iya uh, dan makan anak bunda semua. Ya, bunda. Udah. Iya. Ya. Semua kalau ya. Kita. Ya. Terus, yes. sekarang kita, uh, sudah kita makan nih, ya kalau nah, kan. Sudah, sudah bersih bersih. Nah. Kemudian ke dalam. lagi. Kemudian tasnya kita masukkan ke dalam tempat. Nah, teriak, teriak, kita teriak, teriak, baru teriak, nah, teriak, doa. teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak, Pak ini teman-teman ya ya iya sama-sama teman-teman Nah, kita hadirin Amin. semuanya karang kita. Ya, mau pulang ya? Ya, Bunda. Ada ya. yang enggak mau. mau pulang. Capek. Pengin mau. Ada enggak mau. Mau pulang, Bunda. mau. Oh. mau pulang ya. <mulakan> iya. Oh, sudah oh. selesai ya. <tuk> ya. <tuk> ya. Hmm, pulang bunda mau pulang ya ayo sebentar kita kan tadi kan sudah main banyak iya kita sudah main banyak ada berapa ya, anak tadi sebut kurang bun pak Ana minum ya. oh, ada, nah, ada, ada ada ada Tuh, udah udah banyak berburu udah bisa buat kalau nanti ke rumah asal nama seperti yang punya di sekolah ya Mereka. iya boleh nah, ya iya jalan sih mau tapi punya sebelumnya bunda mau nyanyi dulu lah ada nyanyi buah-buahan yang buah bunda tahu lah gitu sama-sama kita nyanyi banyak buah mau, komen. coba samra ikuti bunda ya, sebelumnya kita nyanyi pulang ya. Satu, dua, tiga. Ada yang muda, ada muda. yang Pohon. tua, yang muda ria, yang tua merah. Tamarrom. -tama. Itulah namanya buah tomat berdunia. Tomat-tomat indulah namanya buah tomat berdunia. Bisa enggak bunda? Tidak ulangi sekali lagi ya Bisa buah ya Bisa Alam padi Bisa Bisa, bisa. bisa. bisa. bisa. bisa. bisa. bisa. Sudah ada juga yang buka, alhamdulillah, dan <susuruh> sama Wahyuni Iya Nak Bunda. Iya, Terima kasih Bunda. Iya. Dan kita nyanyinya ya. Iya. Sekarang kita mau pulang. Sebelumnya, ngajaknya dulu tadi. <tuk> Coba. Maaf. Maafun. Maafun. Iya. Sebentar ya. Coba ngajaknya dulu. Sabar ya. Bunda, ya, cintaku belakang ya. Bunda. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, bunda iya, Wahyuni. Ya iya, ya, ya, anak bunda iya, tadi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya jadi rambat ah selain kalau biasa kita semua kita pakai apa lagi pasir bubur bubur supaya, supaya, supaya, supaya kemudian uh, apa warnanya daun tadi hijau hijau hijau hijau apa gunanya tanaman ya, bagi kita untuk apa penggunaan tanaman itu untuk dimakan benda yeah, banyak benda banyak dimakan air bunganya untuk, untuk iya buahnya untuk dimakan tanaman itu kita untuk kalau kita misalnya asalnya kan dari mana soalnya kan dari pagi Ayah. jadi itu teman-teman juga kan untuk kita makan kan ya gunanya untuk kebutuhan kita sehari ha? Ha? hari hari ah. sayur ah. Dan ah. juga ah. kemudian buah ah. juga gunanya ah. ah. itu untuk ah. nah. untuk kebutuhan hidup kita sehari ha? ah. hari enak enggak nah. jadi ya, ya, ya, itu ya. kalau, kalau kalau di rumah ada tanaman juga untuk sarmandia ya, atau tanaman bunga kita untuk untuk air bunga indah ya itu gunanya tanya tak tanaman oh, si bunga besar uh, ya bunda bisa ada kegiatan uh, uh, kegiatan yang kita lakukan kan bersoi belajar bimbing kayak nanti kita belajar membuat ya pergian, gitu. ya, ya halo, ya, ya, baiklah, ya, sekarang anak bunda ya. kita ya. mau ya. pulang dulu, sudah pulang coba oh, tanya juga apa tidak anak bunda hari ini yang anak bunda sedang buku cerita membaca buku cerita membaca iya oh, ya, jadi kita tadi ada yang membaca buku cerita. Ada yang suka menanam tanaman? Ada yang semanggi daun. Ya, ada juga yang suka mengumpulkan daun. Oke. Okay. Sekarang kita mau pulang dulu sebelum pulang kita baca doa. doa. Siapa yang mau baca doa ya? Yo, Nak. Bunda umunya. Nah. Nah, Oke. Ya? Saya nah Bunda. Kamu mau Iya. kan? kita Mulai. is the <tik> terima kasih Bu terima kasih kunjunganmu dia sangat suka Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang ya, Bu. Kita, kita belajar. Besok kita sekolah lagi ya. Tak boleh libur. Festivalita cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, nah, terima kasih Bu Dayut. Untuk acara program Bundawati silakan. Mohon siap Bunda maaf. Maaf-maaf. Iya, terima kasih. Iya, tadi Bu Dayut sudah cukup baik ya. ya tadi ada masukan. Tadi yang menjadi pembukaan ya, Bun? Tadi absennya lupa anak-anaknya, terus doanya juga, terus uh, itu apa, bunda itu selalu ulang-ulang -ulang kegiatannya, diulang-ulang terus kayak gitu bun, jadi waktunya kan lama, seperti itu, terus tadi kegiatan pemadu sudah baik, sudah ada, terus um, tadi itu Tidak. Bunda Yusnelis pengulang ulang sesuatunya seperti itu. Jadi waktunya sama seperti itu. Ya tadi pada kegiatan inti sudah baik. kegiatan selanjutnya sudah mengucapkan alhamdulillah. Itu tadi kalau saya lupa kalau nggak seperti itu tadi yang saya tadi Bunda sudah seperti itu. Itu pun tadi masih banyak menyebut nama Bunda Bunda bukan nama anaknya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Wakil Dokter kedua berkedua, Bunda Lia, silakan. Ya, terima kasih. Semoga baik Ibu Yusneli. Nah, kenapa yang Ibu Isneri hari ini sudah bagus, Indah. Namun masih ada sedikit perulangan. Ya, seperti disebutkan Buat Ya tadi, yang pertama soal presensi, ya, masalah presensi. E, harusnya kalau Ibu kurang apa dengan teman-teman, lu bisa melempar ke anak-anaknya, misalkan dilempar aja ke anak-anak untuk menyebutkan teman-temannya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini di awal di kegiatan pendahuluan tadi, bunda ini kurang mengeti keluhan anak, gitu. Tapi tadi di, untuk di inti dan dihukum sudah bagus untuk mengetahui keluhan anak. Kalau di awal tadi masih kurang. Kemudian yang ketiga. Media atau sumber belajar yang media langsung tadi yang berupa pohon ini juga kurang menarik karena tadi sudah layu harusnya kalau ibu menggunakan media itu harusnya yang bagus jadi anak merasa tertarik karena media itu hanya untuk menarik minat belajar siswa ya jadi kita siapkan media yang menarik kalau medianya sudah layu seperti itu siswa akan Uang perhatian. Kemudian untuk kegiatan uh, untuk si apa si tadi tidak ya, sudah bagus ya. Terus untuk kegiatan intinya ini juga ya, tadi ya seperti Buahida tadi, yang terlalu berputar-putar. Jadi misalnya di awal waktu sebenarnya sudah melakukan kegiatan, tetap tidak perlu memberikan demonstrasi Padahal gue sudah menyerahkan ke anak untuk pembelajaran, tapi dengan lupa untuk mendemonstrasi. Sekarang itu akhirnya penyetingan mengulang lagi, mengulang seperti itu dengan memberikan demonstrasinya seperti itu, dan ulang lagi. Tadi kayaknya bunda juga burem ya, kayaknya pasti videonya tadi seperti saya ya, mungkin. yang demam bro, tadi settingannya dengan saya ternyata sudah lur. Karena memang kemarin malam Iya percaya, mengalami ini, bunda. Iya jadi kurang persiapan karena kecil yeah. mungkin kurang persiapkan jaringan tidurnya Kemudian untuk refleksnya juga seperti itu tadi Bunda ya Di awal pesannya Bunda tadi sudah akan mengakhiri kegiatan Nah ternyata mungkin ke, Bunda Bu Indah ya Mulang lagi Iya, akhirnya Iya, mengulangi nah, Kesannya pembahasannya penjaringan tadi tidak untuk Bunda itu Seperti bolak-balik seperti ini. Terima kasih, Pak Rik. Terima kasih, Bu Terima kasih, sepertinya gue yang dimasuki, Pak. Oh. Nah, Katakan kalian. presensi nah, nah, sudah dibuat benda yang berawal kerjaan berulang juga sudah dibahas, so, dan berulang juga sudah juga dibahas, media sudah juga, juga dibahas. Tapi yang belum adalah so, ketika bunda Yusnely mengenalkan so, kegiatan yang yang merupakan menghabarkan bahan. Terus yang kedua. Uh, mendemonstrasikan uh, tadi, Bu kita dan Lia mengatakan bahwa itu berulang-ulang. Jadi kan sebaiknya sekaligus mengenalkan bahan, demonstrasi, mengenalkan bahan, demonstrasi, kemudian setelah itu langsung dilempar satu siren seperti itu. Jadi hitungannya juga berulang. Kemudian ya, yang ingin ya, saya ya, Pak panya ya, Baik. Untuk buku cerita tadi uh, daun ditunjukkan daunnya mengelompokkan daun ditunjukkan kotak-kotak tem pengelompokan. Untuk kegiatan keempat menanam apakah benda jurnali tadi menunjukkan bahannya? Menunjukkan apa? Menunjukkan. Hmm. Mungkin saya. Ada tanah tidak tidak. Oh dari saya ini saja. Uh, terima kasih Bunda Yusnawi Saya izin uh, ter Terima kasih Bapak Terima kasih Bunda Yusnawi